Oke, okay, so guys balik lagi bareng gua dan di game Arknight lagi. Ya, di video kali ini kita lanjutkan lagi CC-nya yang dimana ini di map Broken Pet yang dimana itu gua sudah beberapa kali <laughs> yang ulang-ulang-ulang dan akhirnya semoga saja ini berhasil ya. Oke, okay, gua ngambil risiko ini. Ya, 9 ya. Nah. Eh salah dong. Nah, gua memang pengen ini pindahin ke sini aja kali ya. Nah, skill 3-nya, oke. Okay. Gua ngambil risiko minus blok itu yang mana itu bloknya mereka jadi kurang eh. gua kecelongan itu pas di akhir itu atau jangan-jangan gua harus perlu uh, defender satu lagi ya. Oke sepertinya defender satu lagi berarti gua harus pakai ini di sini harus pakai ner itu nanti itu. Astaga, oh, Jim gue lupain. Eh. Eh. Oke. Okay. Timingnya cuy, gue lupa lagi room timingnya. Ini kita langsung ke sini ya. Eh. ya yeah, let's go nah ini nih parahnya hmm, mantap oh iya yeah, men gue lupa lagi loh oh si jangan astaga tapi pas-pasan lah ya oke okay, kita percepat Okay, seperti nyaman, oke. Okay, seperti cara yang tadi, oke. Okay, mantap, oke. Okay, kita taruh ini di sini, enggak? Kita ini dulu. Pakai cara yang tadi, wah enggak. Ini oke, mantap, oke sekali lagi. Oke, kita lakukan pakai cara yang tadi lagi, ya. Oke, okay. uh. oke, okay, oke, oke, Sepertinya oke, okay, oke, mantap Masih aman Sampai untuk ini Wow oke, uhuh. berbahaya oke, oke, gua oke, lupa ini dengan laba laba di sini, oh ya, ngapa gua oke, Oke okay, kita lakukan lagi Oke okay, kita percepat ya Nah ini nih nah, ini Gue hampir kecolongan nih. Ya? Oh enggak Gue pikir kecolongan tuh ya Oh ini leadernya nih kan ya? Yang leader apalah namanya itu Oke kita percepat. Oke kita lakukan ini skillnya. Nih kita pakai ini di sini. Eh satu kali hit lo. Oh. Oke, satu kali hit. Nah, ini nih, gue sedikit kecolongan nih. nih satu kan. Ya kan? Nah, ini nih gua sedikit kecolongan nih di atas tadi. Oke. Oke, sepertinya berhasil. Oke, sepertinya berhasil. Oke, mantap. Berhasil ya. Ah, selesai sudah. Oke okay, terima kasih yang sudah menonton video ini Oke okay, kita sudah selesai dengan 9 blok minus satu ya, Hai rencananya gua 10 tapi gua nggak bisa sorry ya ya sembilan nah hebat. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gue Dendri Mulana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.